Leslar, tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita keunikan pertama persahabat. Bang Min akan mengucapkan, tentunya selamat hari persahabatan nih. Wow, luar biasa. Ini adalah salah satu contoh sahabat yang sangat, tentunya saling membantu persahabat. Ya, kita lihat aja Trio Gesrek Rizky Bila. Adi Sky dan Haris Riza para sahabat ya. Ini pertemanan yang sangat luar biasa. Tentunya pertemanan yang patut kita contoh bersahabat ya. Bahwa mereka suka maupun duka tetap bersama. Tetap selalu bahagia bersahabat ya. Terlihat dari raut wajah mereka luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan terus buat mereka. Amin. Ya robbal alamin unggahan tersebut pun telah diunggah atau di-repost oleh akun Instagram Alkin underscore Sahabat underscore Lancel. Ada kalimat kalian juga dituliskan persahabatnya ya selamat hari sahabat ya sebagai persahabatan kalian langgang suka dan duka selalu bersama amin Persahabatnya ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan barokah amin ya robbal alamin. Berikutnya kita lihat ada unggahan terbaru dari Dini Lida Persahabatnya ya. Yang mengunggah sebuah postingan bersama Lesti ketika momen di LIDA 2020 Luar biasa persahabat ya Kebersamaan Dede dan Dini Mampu membuat kita semakin bahagia melihatnya Wow tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Sang motivasi Itulah yang dituliskan oleh Dini persahabat ya Untuk Leslie Kejora Memang Lesti adalah sosok motivasi untuk banyak orang Tentunya salah satunya di bidang Musik atau penyanyi, persahabat ya luar biasa. Suara emas dedek Lesti mampu membuat semua orang terpesona. Ingin selalu belajar bersama dedek persahabat ya salah satunya. Dini yang selalu memotivasi, tentunya dari Lesti Kejora luar biasa. Kita makin bangga, kita makin bahagia sekali, persahabat ya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan. Dan berikutnya juga kita lihat, ada sebuah gang spesial. Dari akun Instagram omtranskolaslarlovers.dotlampung persahabat ya ada tentunya kalimat 2 Agustus 2021 tanda tanya persahabat ya wow <gibu> di sini kita lihat ada caption juga dituliskan Mimin udah nggak sabar nih tanggal 2 kira kira berapa hari lagi ya. Baik sekali komentar hingga tanggapan dalam postingan tersebut nih para sahabat yang kita lihat ada komentar dari akun STI Anuskor Putri mengatakan Emangnya ada apa min tanggal 2 Agustus ada jawaban dari akun tetin 64 tanggal 2 PWKM berakhir saya semoga Gak diperpanjang lagi tuh para sahabat, ya benar begitu dan masa isoman gue selesai, kata Saida 9102 persahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan PPKM secepatnya berakhir dan kita bersama-sama menyaksikan secara live di ANTV persahabat ya, rangkaian acara pernikahan Leslie dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya kita menangis bahagia juga melihat unggahan terbaru dari Dede Lesti di akun pribadinya Yang mengunggah sebuah postingan foto momen ketika lamaran bersama sang ayah persahabat ya Kalimat yang luar biasa juga dituliskan dalam caption oleh Dede Lesti, di situ tertuliskan beliau adalah sosok cinta pertama saya paling tahu, paling ngerti, paling takut. Kalau saya kenapa-kenapa, terima kasih karena sudah mendidik dan menjaga dedek sampai sekarang ya Pak. Kanya ah Bapak Mual Aya Nutiasa Nandingan. Itulah kalimat yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh dedek Lesti untuk sang ayah. Ada sebuah komentar, para Sabat ya dari akun 123456-0708 situ menyebutkan dari captionnya Dede ingin menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang paling protektif ke dia dan selalu lebih tahu yang terbaik untuk dia. Ini menjawab semua tuduhan kuyang yang selalu fitnah Bilar. Dedek memilih Bilar atas persetujuan Bapaknya yang paling tahu dan paling protektif ke Dede Lesti Wow luar biasa persahabatnya. ya Tentunya ini penjelasan caption yang dituliskan oleh Dede Lesti persahabat ya Yang tentunya salah satunya ini menjawab semua kuyang yang selalu fitnah Rizky Bilar persahabat, ya. Ini kita garis bawahi Luar biasa, Dedek tentunya. Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Dan berikutnya, kita lihat sahabat, ya, Ada unggah spesial banget nih dari akun LestiBiller official. Kita lihat mengunggah sebuah postingan DM bersama KA Atala persabat ya. ada sebuah percakapan di sini, tentunya menanyakan vlog. Bersama Rizky Bila part kedua, kapan tayang kak? Jam 5 sore jangan ketinggalan ya, kata kak Atal Naufal Dan tentunya ada sebuah jawaban lagi Mantap kakak Dan ada pertanyaan persahabat ya Habis ini kolib sama di Lesti kak Dengan gercep persahabat ya Kak Atal Naufal menjawab Oke, okay, insya Allah habis PPKM nih persahabat ya Mudah-mudahan saja habis PPKM ke langsung tolep barang dedek Lesti Kejora. Kalimat kapsu juga dituliskan oleh postingan tersebut mimpi apa semalam. Cek DM dapat balasan dari K atau 7. Katanya habis PPKM, kolep sama dedek, gimana menurut kalian? Tuh persahabat ya. Wow. Ini kabar baik dengan bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan ada kejutan yang paling membuat kita semakin bahagia. Tentunya seputar Lesni dan Rizky Bilar. para sahabat ya doakan yang terbaik, dukung, tetap kompak dan solid. Men-support Lesti dan Rizky Bilar. Tetap atingkan channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan tentunya terhangat seputar Leslar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.